Halo semua, apa kabar? Senang sekali setelah sekian lama, kita agak upload video. Ketemu lagi nih, explore desain keren untuk inspirasi usaha dengan minim budget tentunya. Gimana nih kesehariannya? Masih sibuk kerja, mondar-mandir ke kantor? Eh, tau-taunya udah tua aja. Atau ada juga nih yang udah jadi ibu rumah tangga terus bingung mau ngapain atau malah agensista yang masih diam-diam aja gitu rebahan di rumah semoga lancar deh ya apapun kegiatan kalian mimin doain lancar dan sehat selalu nah sekalian kita bedah desain kita coba sekalian bahas inspirasi usaha Macam kolaborasi channel DS interior yang digabung sama inspirasi usaha gitu, kita akan buat lapak yang kekinian banget nih buat Gen Z dan milenial, tentu. Pasar sekarang kan didominasi sama generasi tersebut ya Dimana gak sedikit mereka akan melihat tampilan dulu Untuk tempat mereka beli makanan, tempat mereka nongkrong Pokoknya secara visual tempat tersebut worth it untuk mereka datangi Kali ini Mimin mau share ide desain untuk inspirasi usaha kamu Yang kekinian dan keren tentunya Tentunya minim budget dong Oh iya Mimin akan kasih tahu nih rincian dan total harganya Simak sampai habis ya videonya Langsung aja kita bedah sama-sama Untuk pembelian bahan Kalian bisa check out barang-barang via Shopee atau Tokopedia ya Jadi pelan-pelan bisa nyicil dulu belinya Kalian juga bisa kasih ide desain apa nih selanjutnya Yang akan kita ulik bareng untuk inspirasi usaha kalian Komen di bawah ya Siapa tahu, komen kalian yang akan kita pilih untuk pembahasan selanjutnya. Komen aja dulu. Oh ya, kita juga pernah bikin video inspirasi usaha untuk toko roti hemat baca semua. Barang-barangnya bisa beli pelan-pelan di Shopee atau Tokopedia aja ya. Linknya kita insert di akhir video ya. Konsep yang akan kita buat adalah kedai kontainer yang mengusung konsep industrialis. Kira-kira mahal gak ya kedai kekinian kayak gini? Yuk kita explore. Pertama, kita buat rangkanya menggunakan besi hollow 40-40, biar kelihatan ramping dan hemat, tapi tetap kokoh. Untuk pembeliannya kalian bisa lakukan di toko baja terdekat. Kedua, kita perlu check out nih di Shopee papan kayu mahoni yang berfungsi sebagai rak display buat jualan kamu. Nanti, kalian bisa cat aja finishingnya. Ini juga bisa pakai multiplex di lapis HPL. Tapi karena kita perlu gak begitu banyak, jadi mimin saranin pakai papan aja deh. Ketiga, kita menggunakan material untuk bahan atap. Bisa pakai asbes, zingalum, spandek, Pokoknya kalian bisa atur sesuai budget kalian ya. Nah, material ini bisa jadi alternatif-alternatif untuk membuat tampilan seperti kontainer ya teman-teman. Lanjut kita bikin tampilan kisi-kisi di plafonnya. Ini membuat kesan ringan untuk didesain-desain industrialis seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa pakai besi lagi hollow 20 40 atau mau hemat budget bisa pakai kayu kaso yang dicat. Kalian bisa siapkan budget untuk side nama brand kalian agar tampilan usaha kalian terlihat lebih prestisius. Bisa diorder via Shopee ya teman-teman. lanjut untuk mengisi interiornya, kita kasih skat yang terbuat dari kain linen. Mimin saranin kain yang dipakai untuk sofa, karena bahannya lebih tebal. Lalu kalian tempelin pakai striker, biar desainnya lebih estetik tentunya. Gak lupa, pasang lampu sorot jenis track ini ya, minimal yang matanya tiga agar tampilan saat malam lebih hidup dan hangat. Kalian bisa masukkan unsur tanaman rambat untuk membuat kesan ringan pada desain. Juga tempatkan dua buah kursi untuk pelanggan tunggal untuk sekedar makan. Jadi berapa ya total buat bikin usaha pertama kamu kalau ambil konsep ini? Ini dia. Jadi worth it gak nih guys, harganya mahalan HP samsung terbaru yang 4 jutaan, tapi worth it lah kalau tempat kalian strategis, 1-2 bulan bisa balik modal. Atau kalau agan merasa kegedean, kalian bisa patungan cari investor biar modalnya bisa agan bagi, tapi ya untungnya jangan lupa dibagi ya. Sebagai contoh, owner satu ini nih. Dia mau manfaatin sisa lahan kecil dan carport sebagai tempat usahanya. Ya, hitung-hitung nambah income buat ke Eropa, katanya. By the way, dulu rumahnya cute warna pink, loh. Kami makeover biar lebih elegan. Mendeskripsikan citra dan karakter owner, namanya Bu Siti. biar makin match sama konsep tongkrongan Genzi, kita makeover dikit ya, ganti warnanya. Kita sesuaikan level tanah agar bisa dijangkau ya. Sekalian aja manfaatin konsep bands dan permainan lampu LED strip. Teman-teman bisa check out lampu jenis ini di di Shopee atau Tokopedia ya. Oh ya, jangan lupa follow akun sosial media kita ya. Kalian bisa pesan meja kursi ini via Shopee juga. Lumayan bagus dan gak bikin kantong jebol. Sista bisa hunting ke toko tanaman untuk pot besar dan tanamannya ya. Usahakan pilih yang agak besar ya tanamannya. Tambahin lampion kain sebagai cup lampu agar volume ruang nggak kelihatan kosong, ya guys. Oh ya, saat pemilihan lampu, usahakan pakai warna yang natural white ya, atau sebut aja kodenya 4000K, jadi nggak putih dan kuning banget. kalau udah cakep, orang-orang datang nih mulai tempat ngedate, ibu-ibu kompleks, tongkrongan geng motor, bahkan Optimus Prime bisa nongkrong di tempat kamu. Nah, kalau modal udah balik dan ada untung nih, saatnya ekspansi bisnis kamu nih, kalau di sini idenya kita buka barbershop. Jadi kalau anaknya lagi cukur, Bapaknya bisa jajan di pohon rindang. Pinter kan? Makin kaya raya gak tuh Bu Siti? Untuk ide desain barbershop dan inspirasi usahanya, perlu kita bedah nih guys? Komen di bawah ya! Visit ke Inspirasi Usaha Bakery pemula ya, siapa tahu mau ekspansi lagi ke toko roti. Oke deh, makasih ya udah nyimak. Kalian juga bisa kasih ide desain apa nih selanjutnya? Yang akan kita olik bareng untuk Inspirasi Usaha kalian. Komen di bawah ya, siapa tahu komen kalian yang akan kita pilih untuk pembahasan selanjutnya. Komen aja dulu. Yuk mulai merintis usaha biar waktu kita jadi milik kita. Bye-bye!